Apa manfaat olahraga untuk kesehatan? Olahraga adalah aktivitas fisik yang membutuhkan gerakan tubuh dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Olahraga tidak hanya membantu meningkatkan kebugaran dan kekuatan fisik, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan lainnya yang penting untuk diketahui. Mari, kita bahas lebih lanjut. Satu Menjaga berat badan ideal Salah satu manfaat utama dari olahraga adalah dapat membantu menjaga berat badan yang sehat. Olahraga membakar kalori dan lemak dalam tubuh sehingga membantu mencegah penambahan berat badan yang tidak sehat. Dengan rutin melakukan olahraga, kita dapat menjaga berat badan ideal dan mencegah berbagai masalah kesehatan seperti obesitas. 2. Meningkatkan kesehatan jantung Olahraga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan mencegah berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung koroner. Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat jantung sehingga menjaga kesehatan jantung dan mencegah risiko serangan jantung. 3. Menjaga kesehatan tulang dan sendi. Olahraga juga membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu memperkuat tulang dan sendi, mencegah osteoporosis, dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Olahraga juga membantu mengurangi risiko cedera dan mempercepat pemulihan dari cedera. 4. Meningkatkan kesehatan mental. Selain manfaat fisik, Olahraga juga memiliki manfaat kesehatan mental yang penting. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, depresi, dan kecemasan. Olahraga juga dapat meningkatkan mood dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. 5. Meningkatkan kekuatan dan daya tahan fisik. Olahraga membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan fisik. Dengan rutin melakukan olahraga, kita dapat memperkuat otot, meningkatkan stamina dan daya tahan, dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang lebih lama. Enam, meningkatkan kualitas tidur. Olahraga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Olahraga membantu mengurangi stres dan kecemasan, yang dapat menyebabkan masalah tidur. Dengan tidur yang berkualitas, tubuh dapat pulih dan memperbaiki diri, sehingga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Tujuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Olahraga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan produksi sel-sel darah putih, dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kita dapat mencegah berbagai masalah kesehatan seperti flu, pilek, dan infeksi lainnya. 8 Meningkatkan kesehatan pernapasan. Olahraga juga dapat membantu meningkatkan kesehatan pernapasan. Olahraga membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan meningkatkan aliran udara ke dalam tubuh. Dengan meningkatkan kesehatan pernapasan, kita dapat meningkatkan stamina dan daya tahan saat melakukan aktivitas fisik. 9. Meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Olahraga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Olahraga membantu meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak, yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan meningkatkan fokus. Dengan meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, kita dapat melakukan tugas-tugas sehari-hari dengan lebih efektif. 10. Meningkatkan kualitas hidup. Secara keseluruhan, olahraga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, kita dapat merasa lebih baik dan memiliki energi yang lebih tinggi. Kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan lebih nyaman, dan menghindari berbagai masalah kesehatan yang dapat mengganggu kehidupan kita. Itulah beberapa manfaat olahraga untuk kesehatan. Tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dan menjaga gaya hidup sehat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.